Cahaya putih hangat turun dari barisan cahaya dan melilit wanita yang mempesona itu. Meskipun cahaya putih lembut, itu jelas sangat mematikan terhadap himo. Cahaya putih mengitari tubuhnya saat gumpalan ki hitam dengan cepat dipaksa keluar. Ah, pekikan tajam-tajam terus bergema. Namun, Lindong tidak bergoyang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan formasi berputar lebih cepat dan lebih cepat. Ah, aku benar-benar kesal. Hanya sedikit lebih banyak darah dan daging dan kita akan mampu membangun kembali tubuh kita. Wanita mempesona melolong panjang dan menusuk. Raungan itu dipenuhi amarah dan dendam. Mereka akhirnya melihat harapan setelah puluhan ribu tahun. Namun, harapan ini sekarang telah hancur total. Karena kamu sudah mati. Berhenti menyebabkan masalah. Hilang dengan patuh dari dunia ini. Petik 2. Mata lindung acuh tak acuh saat dia benar-benar mengabaikan auman marahnya. Ekspresi serius melintas di matanya yang hitam pekat saat kepadatan pilar cahaya putih dengan cepat meningkat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi dua jari, satu tebal dan yang lain tipis. Seperti duri cahaya putih, mereka dengan kejam menembak ke dahi wanita mempesona dengan suara swoosh, menembus tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari lubang ini. Gumpalan ki hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya dengan cara yang menakutkan sebelum menghilang dengan keras. Retak, suara samar sesuatu yang pecah diam-diam bergema dari dalam tubuh wanita yang mempesona itu. Ah, ceritan sedih perlahan-lahan memudar pada saat ini ketika mata menyihir perlahan menutup diri. Iblis ki yang memenuhi tempat itu telah sepenuhnya menghilang. Lindung melihat wanita menyihir yang mengambang di langit dengan mata tertutup. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan batu leluhur terbang kembali ke tangannya sebelum akhirnya menghilang dengan cepat. Sir Lindong, apa yang terjadi? Xin King buru-buru bertanya dari samping. Mata Lindong terfokus pada wanita menyihir itu. Petir yang berputar dan cahaya hitam di atas kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda bubar. Meskipun batu leluhur memiliki kemampuan untuk memurnikan Yimoki, tidak ada yang tahu apakah kesadaran Raja Imo di tubuhnya benar-benar telah dihapus sepenuhnya. Beberapa menit berlalu sementara pengamatan lindung berlanjut. Cahaya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh wanita mempesona sekali lagi. Namun, kali ini, itu bukan aura jahat. Sebaliknya, itu adalah cahaya yang agak merah muda. Cahaya merah muda menyebar dan mata yang tertutup rapat dari wanita mempesona perlahan terbuka. Dia memandang duo lindung dan tersenyum, senyumnya mengandung penyihir yang menakutkan. Rubah roh sembilan ekor, lindung menatap wanita mempesona yang sekali lagi membuka matanya saat alisnya sedikit terangkat. Perasaan bahwa yang terakhir memberinya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Apakah dia akhirnya bebas? Wanita mempesona itu menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya yang panjang dan ramping. Ekspresi yang rumit memenuhi matanya yang menyihir. Setelah itu. Dia melirik Lindong dan mengangguk dengan lembut. Teman muda ini, terima kasih. Meskipun kesadarannya telah ditekan, dia jelas menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Jika kesadaran rubah sembilan ekor roh telah dihapus, itu akan menjadi tidak berarti bagi Xin King untuk datang ke Aula jiwa leluhur ini. Leluhur, mata Xin King memerah sekali lagi saat dia menatap rubah roh sembilan ekor. Riak-riak dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasakan ketergantungan yang besar pada yang terakhir. Anggota Sukuku, rubah roh sembilan ekor dengan lembut turun dari udara. Matanya mengandung kelembutan dan rasa bersalah saat dia memandang Sinking. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk yang terakhir saat dia bergumam. Leluhur telah mengecewakan kalian semua. Kamu harus menyadari apa yang terjadi di sini, kan? Tanya Lindong. Ekspresi suram melintas di mata rubah roh sembilan ekor saat dia perlahan mengangguk dan berkata, Saat itu, aku menyalakan roh iblisku untuk menekan tiga raja peringkat imu. Awalnya aku bermaksud untuk mati bersama mereka, tetapi aku meremehkan kekuatan hidup yang kuat dari makhluk-makhluk itu. Meskipun tubuh fisik kita menurun seiring waktu, kesadaran mereka bertiga terus terjalin erat dengan tubuhku. Akhirnya, mereka menyerang kesadaran aku dan menekan aku. Alasan mengapa suku sembilan ekor tetap biasa selama bertahun-tahun juga harus terkait dengan ini, kan? Lin Dong sedikit mengernyit, rubah sembilan ekor mengangguk dengan sikap pahit. Dia membelai rambut panjang Sinking dan berkata, ada hubungan darah antara anggota suku sembilan ekor. Melalui tubuh aku, ketiga orang itu menggunakan beberapa metode berbahaya untuk mengganggu garis keturunan suku. Ini menyebabkan semua anggota suku tidak dapat mencapai tahap budidaya tertinggi. Sementara anggota suku berada di ujung kecerdasan mereka, mereka berpikir untuk pergi ke Aula Jiwa Ancestral untuk mencari jawaban. Namun, tubuh spiritual aku telah diambil alih oleh ketiga orang itu. Yang bisa aku lakukan selama bertahun-tahun adalah menyaksikan anggota suku datang ke sini dan akhirnya ditipu oleh mereka untuk memasuki lautan darah dan berubah menjadi energi darah. Suara rubah roh sembilan ekor dipenuhi dengan kesedihan. Perasaan menonton tanpa daya yang tak berdaya untuk menghentikan mereka ini sangat menyiksanya. Sinking menggigit bibirnya. Air mata mengalir deras. Aku tahu bahwa kehidupan anggota sukuku sangat pahit selama bertahun-tahun. Ini adalah salahku. Kata rubah sembilan ekor roh lembut. Leluhur tidak bersalah. Yimo itu terlalu jahat. Sinking menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetua adalah orang yang berbudi berbudiluhur. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Dia sangat mengagumi tindakan pengorbanan diri ini oleh rubah sembilan ekor. berbudi luhur haha. Gadis kecil seperti aku tidak bisa memikul kata-kata seperti itu. Hanya saja semua orang akan menderita ketika bencana melanda. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari perang dunia. Petik 2. Rubah sembilan ekor tersenyum tipis. Dia melirik simbol leluhur melahap yang melayang di atas kepala Lindong sebelum perasaan rumit melintas di matanya. Dia berkata, selain itu, orang itu suka menimbulkan masalah. Dia bahkan berani melintasi celah di antara pesawat dan menyerang suku Yimo, aku hanya menemaninya selama petualangannya. Lindong sedikit terkejut, segera, dia mengerti bahwa dia mengacu pada guru yang melahap, sepertinya yang terakhir adalah individu yang ganas untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani melintasi celah di antara pesawat. Elder, akankah suku sembilan ekor mendapatkan kembali kemuliaan? Sekarang aku tidak lagi ditekan oleh ketiga orang itu. Campur tangan mereka juga akan hilang. Rubah sembilan ekor mengangkat kepalanya dan memandangi lautan darah ketika dia dengan lembut berkata, lautan darah ini diciptakan dari para ahli suku sembilan ekor yang telah datang dalam puluhan dan ribuan tahun terakhir. Ini juga mengandung energi murni dari tiga raja Imo, Teman muda, ketika kamu meninggalkan tempat ini, tolong beritahu anggota suku saat ini untuk mengaktifkan formasi yang aku tinggalkan dan sepenuhnya menyegel gunung. Aku akan mengembalikan energi di sini kepada mereka. Lindung sedikit terkejut, energi di sini terlalu menakutkan. Berapa banyak ahli yang akan diciptakan jika dikembalikan ke suku sembilan ekor saat ini? Sepertinya suku sembilan ekor benar-benar memiliki harapan untuk bangkit kembali. Lin Dong tersenyum di atas perasaan kaget. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Sin King dan berkata, Mulai sekarang, kalian semua tidak perlu lagi memohon orang lain untuk melindungimu. Dia mengerti bahwa sekali suku sembilan ekor muncul dari status gunung tersegel mereka, mantan suku penguasa dunia binatang iblis sekali lagi akan berdiri di atas wilayah iblis. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang siapapun yang memiliki pikiran buruk terhadap mereka. Sir Lindong, kamu adalah dermawan suku sembilan ekor kami. Bahkan jika suku sembilan ekor mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya, kami akan membantu kamu seperti bagaimana leluhur kami membantu guru yang melahap. Petik 2. King melirik Lindong. Riak khusus melintas di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan meletakkan kedua tangannya di dahinya. Tiga ekornya yang berbulu bersandar di punggungnya. Muncul seperti rubah kecil yang menghormati bulan saat dia dengan lembut berlutut ke arah Lindong. Sebuah ekspresi yang sedikit terkejut melintas di mata rubah roh sembilan ekor ketika dia melihat postur berlutut sinking. Dia melirik Lindong lagi dan mulutnya bergerak seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Sebelum akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Dia tidak memberi tahu Lindong bahwa ini adalah rahmat tertinggi dari suku sembilan ekor. Hanya kepala dan penerus suku sembilan ekor yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Ini karena itu mewakili seluruh suku sembilan ekor. Formalitas seperti itu hanya muncul dua kali dalam suku sembilan ekor. Yang pertama adalah ketika dia menggunakannya pada devouring Master. Yang kedua terjadi tepat di depan matanya. devouring Master. devouring Ancestral Symbol. Rubah sembilan ekor roh lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia tersenyum pahit. Apakah suku sembilan ekorku benar-benar berutang padamu? Tampaknya kita tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan di antara kita. Lin Dong tidak terbiasa dengan formalitas seperti itu. Secara alami, dia tidak mengerti apa yang diwakilinya. Dia hanya berjongkok dan tersenyum lembut sambil menggosok kepala kecil Xin King. Gadis ini sangat berbakat. Rubah roh sembilan ekor melirik Xin King dengan senyum kecil dan berkata, Apakah kamu bersedia menerima warisan aku? Dia dengan cepat mendekati Xin King dengan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh keduanya. Dia berkata, hanya dengan menjadi kuat, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mengejar orang yang disukai seseorang. Wajah kecil Xin King sedikit memerah. Segera, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya di bawah rubah roh sembilan ekor yang terkejut dan dengan lembut berkata, Aku hanya seorang gadis kecil, namun... Aku membutuhkan warisan leluhur. Ini akan baik-baik saja selama aku dapat membantu seperti leluhur membantu guru yang memurahkan saat itu. Rubah sembilan ekor roh sekali lagi tersenyum pahit. Ini adalah adegan yang sangat akrab dengannya. Suara mereka sangat lembut dan lindung secara alami tidak memiliki niat mencoba menguping. Oleh karena itu, dia berdiri di samping dan sesekali melirik dengan cara yang tidak bersalah. Hanya untuk melihat rubah roh sembilan ekor diam-diam menatapnya. Dia dengan cepat tertawa kering. Mungkinkah dia memperlakukannya sebagai guru yang memuaskan di dalam hatinya? Gadis kecil ini akan tinggal di sini dan menerima warisanku. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1060. Memakan Istana Ilahi. Apakah kamu ingin mendapatkan warisan dari guru yang melahap? Ketika rubah sembilan ekor roh mengucapkan kata-kata ini. Lindung bisa dengan jelas merasakan napasnya berhenti sejenak. Pupil matanya sedikit melebar sebelum kembali normal sesaat kemudian. Tetua, apa maksudmu? Riak-riak di hatinya berangsur-angsur meredah karena Lindung tidak bisa membantu tetapi bertanya. Warisan dari guru yang melahap memiliki daya pikat yang besar bagi siapapun. Ini secara alami termasuk dirinya sendiri. Mungkinkah guru yang melahap tidak masuk ke dalam reinkarnasi? Lin Dong mengingat Ying huan, huan Dia adalah reinkarnasi dari Ice Master. Jelas, kekuatan Ice Master secara bertahap akan muncul kembali di dalam tubuhnya dalam bentuk lain. Warisan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain. Setelah melangkah ke tahap reinkarnasi, orang akan melihat reinkarnasi. Dalam keadaan itu, bahkan jika tubuh seseorang dihancurkan dan jiwa seseorang telah lenyap, Seseorang tidak akan pernah benar-benar mati. Para ahli tingkat puncak yang telah mencapai tahap itu akan dapat menggunakan metode yang lebih mendalam dan misterius untuk sekali lagi muncul kembali di dunia ini. Dengan kata lain, selama Guru Devoring bereinkarnasi, mustahil bagi orang lain untuk mendapatkan warisannya. Rubah sembilan ekor perlahan mengangguk, matanya redup dan sedih. Dia lindung sedikit terkejut, bahkan Ice Master telah bereinkarnasi. Mengapa guru yang memakan itu tidak melakukannya? Selama perang dunia yang hebat, Lord Simbol Ancestor akhirnya menyulut reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat, mengusir suku Yimu. Namun, kami juga harus membayar harga yang sangat mengerikan. Petik 2, Lord Simbol Ancestor meninggal dan delapan tuan kuno terluka parah dan diambang kematian. Sebelum Lord Simbol Ancestor meninggal, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengantarkan Sang Ice Master ke reinkarnasi. Namun, kekuatannya yang tersisa tidak lagi cukup untuk mendukung yang lain ke dalam reinkarnasi. Faktanya, kekuatan terakhir Lord Simbol Ancestor seharusnya hampir tidak cukup untuk mengirim ketujuh Master lainnya ke dalam reinkarnasi. Namun, jika dia melakukannya, tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk melindungi reinkarnasi Master S dari perubahan yang tidak terduga. Master Es tidak hanya murid kepala leluhur simbol dewa, tetapi juga yang paling terkemuka. Bahkan seseorang yang sombong dan liar seperti guru yang memakan tidak-tidak setuju. Selain itu, Lord Simbol Ancestor mengatakan sebelumnya bahwa di antara delapan tuan, hanya Ice Master yang memiliki kesempatan untuk mencapai levelnya. Kamu harus sadar bahwa meskipun kita akhirnya menang dalam perang dunia besar, itu belum berakhir. Imo terus mengamati dunia kita ini Kita harus memiliki lambang simbol kedua ketika perang dunia berikutnya dimulai Petik 2 Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bertanya Leluhur simbol kedua Sangat mungkin, Tuan S Sosok ramping seorang wanita muda cantik dengan rambut panjang sehitam tinta Dan senyum manis muncul di kepalanya ketika dia memikirkan hal ini Perasaan yang rumit tidak bisa tidak naik di hatinya dia tidak tahu apakah dia masih akan menjadi wanita muda yang sama yang pernah dia kenal. Apakah dia masih menjadi orang yang dengan tenang memainkan sitar di sisinya ketika hari itu tiba? Akankah gunung hijau itu, batu karang itu, wanita muda itu, kecapi tua itu, sejak saat itu akhirnya menghilang? Tentu saja, itu adalah niat bersama dari tujuh tuan lainnya untuk melindungi Ice Master. Karenanya, mereka tidak menentang keputusan Lord Simbol Ancestor. Oleh karena itu, ini bukan karena favoritisme Lord Simbol Ancestor. Rubah sembilan ekor roh tersenyum rumit ketika dia melihat bahwa Lindung tiba-tiba menjadi sedikit hilang dalam pikirannya. Dia mendapat kesan bahwa ini adalah apa yang diperhatikan Lindong. Dalam hal itu, apa yang terjadi dengan tujuh tuan yang tersisa? Tanya Lindong. Dia telah menyusup ke alam magma misterius di Cautic Dimensi yang seharusnya menjadi tempat di mana Master Api berbaring tertidur. Lindung telah mendeteksi riak samar dari tubuh di dalam peti mati mengambang di atas magma. Jelas, Master Api masih hidup. Menara Cautic juga menyembunyikan Chaos Master. Meskipun Lindung tidak menyadari kondisi yang terakhir, tidak tampak bahwa yang terakhir berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Rubah sembilan ekor roh perlahan mengepalkan tangannya erat-erat sebagai jejak rasa sakit dan kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya. The Devouring Master berada di peringkat kedua di antara delapan tuan besar. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Ice Master. Pada akhir Perang Dunia, luka-lukanya tidak lebih baik daripada Ice Master. Dan dia hanya satu langkah lagi dari roh yuan yang tersebar. Petik 2. Jika dia memasuki reinkarnasi pada saat itu. Dia mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ia akhirnya memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Sebaliknya, ia membuat keputusan untuk menyalakan roh Yuannya untuk mendapatkan energi terakhir yang dibutuhkan untuk melindungi enam master yang terluka parah. Lindung diam sementara rasa hormat naik dalam hatinya. Rubah sembilan ekor roh memandang Lindung saat dia dengan lembut berkata, "Oleh karena itu." Tuan yang melahap yang tidak memasuki reinkarnasi sejak itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia benar-benar pergi, petik. Lindong menatap rubah roh sembilan ekor yang matanya penuh dengan kesedihan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Orang itu suka melakukan hal-hal seperti itu, dan aku sudah terbiasa dengan itu. Dapat dikatakan bahwa diriku saat ini juga telah memudar dari dunia ini bersama dengannya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu disedihkan. Rubah roh sembilan ekor tersenyum. Senyumnya agak kecil saat dia melihat Lindong. Kamu adalah pengontrol leluhur melahap saat ini. Jika kamu dapat memperoleh warisannya, kamu akan berhasil. Petik 2. Lindong menggaruk kepalanya dan berkata, Warisan guru yang melahap tidak ada di sini, kan? Tentu saja. Apakah kamu berpikir bahwa ada hal-hal mudah di dunia ini? Rubah sembilan ekor dengan sedih memutar matanya pada Lindong sebelum dia melanjutkan. Aku hanya bisa memberi kamu beberapa petunjuk. Apakah kamu dapat memperoleh warisannya akan tergantung pada kemampuan kamu? Petik dua. Lindong tersenyum malu. Itu hanya pertanyaan biasa, secara alami. Dia tidak terlalu berharap. Pada akhirnya, dia meninggal saat duduk di Devouring Divine Palace. Dengan demikian, kamu akan perlu menemukan Devoring Divine Palace jika kamu ingin mendapatkan warisannya. Devoring Divine Palace terletak di dalam wilayah iblis. Kata Rubah Sembilan Ekor, di mana di wilayah iblis. Wilayah iblis begitu luas, itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan Devoring Divine Palace di dalamnya. Devoring Divine Palace tersembunyi di dalam ruang itu sendiri. Apalagi ruang ini terus melayang. Karenanya, posisinya sangat tidak pasti. Tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu lokasi tepatnya. Rubah sembilan ekor tersenyum sambil berkata. Namun, itu muncul sendiri sesekali. Kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa dan kemungkinan bahwa kamu akan menjadi yang pertama di dunia ini untuk mendeteksinya ketika saatnya tiba. Namun, aku akan mengatakan ini lagi. Orang itu sangat angkuh dan tidak bisa dijamah ketika dia masih hidup dan harapannya sangat tinggi. Tidak akan mudah bagi kamu untuk mendapatkan warisannya bahkan jika kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa. Petik 2, Lindong menyeringai dan menjawab. Aku memiliki kepercayaan diri sepenuhnya pada diri aku sendiri. Rubah roh sembilan ekor tertegun. Segera setelah itu, dia menatap Lindung dan tersenyum cerah. Kesombonganmu sangat mirip dengan orang itu. Dia selalu tidak senang dengan kenyataan bahwa Ice Master lebih baik daripada dia saat itu dan telah menantangnya selama seratus tahun. Namun, dia tidak bisa memukulnya sekalipun. Saat itulah dia dengan sedih menyerah. Petik 2, tanpa sadar memukul bibirnya. Tampaknya Master Es ini benar-benar sangat kuat. Saat dia berpikir bahwa orang yang begitu kuat telah benar-benar berakhir di dalam Ying Huan Huan, dia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ini pada dasarnya semua yang ada tentang guru yang melahap. Yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu adalah memberikan informasi ini kepada kamu. Petik 2. Rubah sembilan ekor roh tiba-tiba berhenti setelah dia mengatakan ini. Matanya menyapu Lindong dan bertanya. Selain simbol leluhur melahap, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan guru melahap pada kamu? Lindong terkejut karena pertanyaan mendadak ini. Dia berpikir sejenak sebelum melambaikan lengan bajunya. Mayat hitam kering yang rusak muncul. Apakah ini yang dimaksud dengan tetua? The Sky Devouring Course. Rubah sembilan ekor roh agak linglung saat dia melihat mayat hitam. Matanya redup lagi ketika dia berbicara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sangat rusak. Lin mengangguk. Mayat Sky Devouring ini memang terlalu rusak parah. Itu masih membantu ketika dia baru saja mendapatkannya. Namun sekarang, secara bertahap telah kehilangan penggunaannya. Dia telah berusaha untuk memperbaikinya. Tetapi tanda-tanda di Sky Devouring Course terlalu rumit. Bahkan dengan kontrolnya saat ini atas simbol leluhur yang memangsa, dia masih tidak bisa melakukannya. Saat itu, mayat Sky Devouring selalu mengikuti di sampingku. Sudut mulut lindung bergerak-gerak. Tampaknya rubah roh sembilan ekor ini memang memiliki beberapa rahasia yang tak terhitung antara dirinya dan guru yang melahap. Mayat Devoring langit ini dianggap sebagai penjaga terkuat dari guru Devoring. Namun, dia telah menggunakan salah satu dari mereka untuk melindungi rubah roh sembilan ekor setiap saat. Tampaknya ini bukan hubungan biasa. Aku hanya memberitahu kamu beberapa petunjuk yang terkait dengan Devoring Divine Palace sebelumnya. Sekarang, aku akan menawarkan kamu beberapa bantuan praktis. Rubah roh sembilan ekor menyentuh Sky Devoring Course dan menghela napas dengan cara yang jauh. Apakah tetua dapat mengembalikan mayat Sky devouring ini? Lindung dengan cepat bersuka cita setelah mendengar ini. Pada tingkat puncaknya, Sky devouring Course ini mampu menerima serangan bahkan para ahli tahap reinkarnasi. Itu akan menjadi penolong terkuat Lindung jika itu bisa diperbaiki. Aku bukan guru yang melahap. Bagaimana aku bisa mengembalikannya sepenuhnya? Petik dua. Rubah sembilan ekor. roh memutar matanya ke pikiran aneh Lindong. Setelah itu. Dia berkata, aku juga hadir ketika Devoring Master menciptakan Sky Devoring Core saat itu. Oleh karena itu, jika aku meminjam kekuatan simbol leluhur yang memangsa, adalah mungkin untuk memperbaikinya sampai batas tertentu. Namun, itu tidak akan dapat mencapai puncaknya. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan langkah itu. Petik 2. Meskipun tidak dapat mencapai puncaknya. Itu kemungkinan akan cukup untuk bertahan melawan ahli panggung samsara Kalau begitu Aku harus merepotkan tetua Masih ada sukacita di wajah Lindong Untuk memperbaiki skydeforming course ke titik di mana ia bisa bertarung dengan ahli panggung samsara sudah cukup Pinjamkan aku simbol leluhurmu yang memuaskan Rubah roh sembilan ekor memberi isyarat dengan tangannya dan lubang hitam yang berputar di langit bersiul ke bawah Sementara itu dia melirik simbol ancaman Thunderbolt yang berkeliaran di atas kepala lindung dan berbicara dengan makna yang lebih dalam. Si kecil, kamu bahkan bisa mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt. Namun, objek ilahi dunia seperti itu juga merupakan bentuk tanggung jawab. Semakin banyak kamu memperoleh, semakin besar tanggung jawab kamu. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat jarinya mendorong ke depan. Lubang hitam mulai berputar karena banyak busur cahaya hitam keluar dari sana dan akhirnya melekat pada Sky Devouring Course. Beberapa tanda misterius rusak yang samar tampaknya diam-diam diperbaiki dan diganti. Lindung diam-diam menyaksikan dari samping. Dia bisa merasakan riak yang kuat mulai melonjak dari Sky Devouring Course saat tanda cahaya hitam di atasnya tampak menari. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.